Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku tuh pengen sharing ke kalian tentang kurma yang mana manfaatnya itu bagus banget untuk kita yang sedang program kehamilan dan itu bisa meningkatkan kesuburan. Sesuai judul, di sini aku bakal kasih tahu kalian informasi ini sangat penting banget buat kita semuanya untuk konsumsi buah kurma. Dan simak terus videonya sampai selesai. Seperti yang dikatakan oleh dokter Zaidul Akbar bahwa kurma itu sangat bagus banget untuk meningkatkan kesuburan Jadi kita konsumsinya itu 2 biji dalam sehari dan itu tuh bagus banget Nah sekarang aku pengen ngasih tahu kalian buah jenis kurma apa yang bagus banget untuk dikonsumsi Dan kandungannya tuh bagus banget untuk membantu kita yang sedang menjalani program kehamilan Ini dia beberapa kurma yang bisa kalian konsumsi untuk meningkatkan kesuburan Nah seperti kita ketahui bahwa kurma itu memiliki berbagai macam nutrisi Seperti protein, asam folat, zat besi, potasium, magnesium, dan kalsium Kandungan yang ada di dalam kurma ini Dia itu bisa membantu untuk jaga tubuh dari tekanan darah tinggi Dari gula darah dan bisa juga menjaga untuk daya tahan tubuh kita nah ini tuh bisa dikonsumsi suami dan istri ya teman-teman karena kurma ini juga dipercaya banget bahwa bisa meningkatkan kesuburan dan itu tuh diungkapkan oleh dokter Zaidul Akbar karena di dalam kurma ini dia itu mengandung hormon botosi dimana bisa meningkatkan kesuburan wanita nah selain itu juga untuk hormon botosi ini bisa meningkatkan reaksi kristaltik dalam pembuluh darah yang ada di dalam rahim nah selain itu juga kurma ini bisa membantu untuk meningkatkan kerja reproduksi kita setelah melakukan hubungan intim oke kita langsung aja ke jenis-jenis buah kurma yang bagus banget dikonsumsi untuk mendapatkan gas 2 atau untuk program kehamilan yang pertama adalah kurma ajwa Dan kurma ini tuh sangat terkenal banget Karena bisa membantu untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh nah, Bahkan nih teman-teman keajaiban dari buah kurma ini sendiri Dia itu ada... Disebutkan dalam sabda Rasulullah Dimana yang berbunyi Aku baca aja takut salah ya Barang siapa mengkonsumsi tujuh butir kurma ajwa Pada pagi hari Maka hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir Kurma ajwa ini sendiri Dia itu teksturnya lembut dan tidak terlalu manis Nah ciri-ciri dari kurma ajwa ini sendiri Dia itu kulitnya mengerut dan berwarna kecoklatan So ketua yang kedua adalah kurma Deglet Nur nah ini tuh merupakan salah satu kurma yang bagus banget dikonsumsi ketika kita sedang program kehamilan dimana buah ini, ini ditanam di Tunisia dan Nigeria kurma ini sendiri dia rasanya legit dan tidak terlalu manis juga karena coklat dan biasanya sering digunakan untuk menaburi makanan atau kue dan puding biasanya kulitnya sendiri biasanya dia tuh renyah dan yang ketiga adalah kurma sukari Kurma ini sendiri disebut juga dengan kurma syukur atau dalam bahasa Arab Nah untuk jenis kurma ini teman-teman dia itu kayak karamel Rasa yang juga manis banget dan legit Kurma ini tuh adalah kurma yang manis banget Rasanya sangat manis dibandingkan kurma-kurma yang lain Jadi dia itu mengandung asam amino, zat besi, magnesium, dan vitamin A Nah jamnya juga terdapat dari terdapat potasium juga Biasanya kurma ini tuh buat campuran jus dan makanan-makanan gitu Yang keempat adalah kurma kidri Nah dimana kurma kidri ini dia itu berwarna merah tua dan tekstur kenyal dan kering Itu sama juga kayak kurma-kurma yang lain bisa digunain untuk campuran kue ataupun makanan dan puding Rasanya juga nggak terlalu manis jadi nggak enak Kurma yang kelima adalah kurma Mazafati. Biasanya kurma ini tumbuh di Iran ataupun di Kerman, wilayah Kerman. Warnanya juga kecoklatan, rasanya manis dan rasanya cenderung manis, berukuran sedang, nggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil. Dan kurma ini tuh dipastikan tahan banget bisa disimpan selama 2 tahun di suhu 5 derajat Celcius. Dan yang keenam adalah kurma Safawi. Nah untuk kurma safawi ini adalah kurma terbaik dibandingkan kurma yang pertama tadi Kurma aju dan dagingnya itu sangat legit cukup tebal dan lembab Dia berbentuk opal dan berwarna coklat tua Untuk kurma safawi ini teman-teman dia itu bisa membantu untuk melancarkan Kalau misalnya kalian itu punya masalah di pencernaan atau masalah sembelit Jadi kurma ini itu bagus banget bisa membantu untuk melancarkan pencernaan dan yang ketujuh adalah kurma barhi kurma barhi ini sendiri adalah kurma terbaik yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berwarna kuning terang dan kecoklatan rasanya juga manis dan banyak banget kandungan-kandung yang bagus banget dikonsumsi dan biasanya kurma ini tuh digunakan untuk membuat sirup ataupun makanan-makanan jenis kue ataupun puding kayak gitu yang terakhir adalah kurma jahidi, dimana kurma ini tuh juga bagus banget untuk program kehamilan, dimana kurma ini tuh mengandung banyak banget manfaat untuk meningkatkan kesuburan dan dia itu berwarna semi kering yang berwarna kuning dengan tekstur kurma semi kering dan berwarna kecoklatan atau sampai kuning keemas. Nah, itu dia rekomendasi beberapa macam jenis kurma yang bisa kalian gunakan untuk program kehamilan. Nah, yang mana yang favorit kalian? Silahkan pilih ya, kalian pilih yang mana. Dan kalau misalnya kalian udah pernah konsumsi, komen di bawah. Itu dia tadi jenis-jenis kurma kalian bisa gunakan untuk program kehamilan selingan kayak gitu kalau misalnya kalian konsumsi obat kalian bisa selingan pakai kurma juga Karena kurma juga bagus banget untuk meningkatkan kesuburan dari jenis makanan yang sehat dari Arab Saudi Nah so, buat kalian semangat terus isiarnya. sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Eits jangan lupa like, comment dan subscribe-nya dulu dukung terus channel youtube ini supaya semakin berkembang dan aku semangat untuk sharing ke kalian untuk upload video terus berbagi tips-tips penting untuk kita yang sedang berjuang garis dua. Yang baru aja subscribe channel youtube ini thank you banget sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye